informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya baiklah persahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini kekabar pertama dan spesial dari bang aril persahabat diakonis tangan pribadinya menginfokan bismillah persahabat ya lewat caption Hai, hai sahabat video selamat hari Senin siapa nih yang penasaran sama kehidupan dedek dan kakak Bilar setelah menikah pasti pada kepo banget kan nah dalam Poles episode kali ini dedek akan menceritakan tentang cerita indah dedek setelah halal dan menghadapi sikap dan sifat kakak dalam berumah tangga daripada penasaran sahabat video mending kita nonton aja Poles kepoin Lesti hanya di video sekarang, persahabat ya tuh. tuh Sudah diinfokan Bahwa ada acara Poles Kepoing Lasti yang setiap Hari Senin dan Kamis Tayang di video.com Kita dukung karya-karya dari idola Kesayangan kita Selanjutnya kita lihat juga persahabat Teruangan spesial di channel Youtube nya Bang Bila sudah di up saja ya Tentunya di Cianjur momen spesial Cute nih yang kita dapatkan Masya Allah ada momen Cute banget dari Bang Adlin yang membuat kita ketawa bahagia bersama Bang Wali Akbar Yang dadanya seperti wanita ibu-ibu persahabat ya <laughs> Ini luar biasa ketika mereka tim Leslar belanja di Cianjur nih Belanja pakaian, aduh tingkah laku dari Bang Adlin Membuat kita ketawa bahagia Masya Allah tim Leslar ini selalu gesrek dan selalu cute persahabat yang Mudah-mudahan diberikan kesehatan buat leslar entertainment amin Ya Rabbal Alamin dan berikutnya kita lihat juga para sahabat ini adalah momen yang sangat luar biasa kita dapatkan vitamin yang selama ini kita cari-cari setelah menikah dan akhirnya muncul juga dedek Lesti temani Abang Bila calon sang suami ke lock untuk menghadiri acara syukuran JWB2 yang sudah mencapai 200 episode persadat ya Masya Allah kita berat Allah nemenin papahnya anak-anak katanya ya <laughs> Emang cute banget aura yang sangat luar biasa terpancar dari pengantin baru ini Membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada Lesti dan kakak Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabatan ada spesial Masya Allah persahabatnya kita lihat aja postingan ini prok-prok Jadi warna apa? ya Eteriski Bilar Wow apakah tentunya mobil? Rizky Bilar dimodifikasi kembali persahabatnya Warnanya menjadi warna apa nih cute dan keren banget nih pastinya Mudah-mudahan berkah dan selalu tentunya mendapatkan kebahagiaan ya Doakan yang terbaik untuk Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga Alhamdulillah persahabat ya di postingan ini kita merasa bangga Untuk acara konser Takdir Cinta Leslar Ini di posisi kelima persahabat ya trending Dan tentunya ratingnya Masya Allah luar biasa Ini patut kita banggakan bahwa fans Sejati Leslar emang sangat luar biasa Konser Takdir Cinta lima besar Masya Allah persahabat ya Doakan terus dukung terus apapun karya-karya yang diberikan oleh idola kita Untuk berikutnya kita lihat juga persahabat unggahan spesial yang kita dapatkan Yang mana ini postingan dari JWB Terima kasih selalu setia menemani kami tuh persahabatnya 200 episode JWB babak 2 Masya Allah, Tabarakallah Mudah-mudahan lancar Dan tetap lanjut terus persahabat, ya, Dukung terus nih Pemeran utama Iqbal Yakni kakak Rizky Bilar Untuk berikutnya kita lihat juga Ada unggahan atau postingan Yang momen spesial cute Yang kita dapatkan di channel Youtube nya Abang Bilar Ini adalah momen bahagia dilihat persahabat ya ini detik-detik Rizky Bilar gendong Dedek Lesti kejora dari atas mobil persahabat ya aduh <laughs> ketika Dedek Lesti mau turun nih persahabat ya langsung abang Bilar gercep sambut Dedek Lesti dengan pelukan hingga digendong persahabat ya masya Allah luar biasa masya Allah tutup cute dan gemoy banget di persahabat ya jangan lupa nih mampir tentunya ke YouTube-nya Kakak Bilar kita harus trendingkan dan kita harus dukung supportus karya-karya dari Leslar Entertainment. Mudah-mudahan ada kejutan dan kabar baik selanjutnya. Dan kita tunggu saja kabar-kabar vitamin bahagia dari idola kita. Tetap menonton channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbarunya. Ini informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.